Selamat datang di video pertama di konten review Bumi Jadi dulu ada video viral ada yang nanya siapakah penguasa bumi Hei kenapa kamu yang kuasa bumi Kak Anda gak tahu siapa penguasa bumi Penguasa bumi adalah Allah Jadi di, di video pertama ini kita akan mencoba mencari rumah Dayana Si cantik Molek Bahenok Dayana Gara-gara dia ketemu Vicky Naki itu, Dayana itu bisa menjadi influencer karena banyak follower. Konsep terkenal macam apa, cok? Tiba-tiba ketemu orang random di ome TV. Tiba-tiba langsung, cok, langsung terkenal. Dia gak punya prestasi, gak punya keahlian, kan? Dia cuma modal cantik doang, cok. Tapi saya yakin, ya, Dayana di rumahnya dia, ya dia orang biasa, ya kan? Makanya dayana tanpa Ome TV ya, Mbak-mbak biasa yang gabut ya kan. Tanya Google aja dulu ya kan. Kita cari tahu ya, di manakah Dayana itu lahir? Dayana berasal dari Oke, okay, Google udah tahu anjing. Wanita asal Kazakhstan. Ah, Kazakhstan. Oh. Oke, okay, kita copy karena kita nggak susah, susah dihapalinan. Ya. Kita langsung ke Google aja ya kan. Kita cerot aja ya kan Oke. Okay. Kazakhstan di manakah kotanya? Dayana. Kazakhstan. Oke. Okay. Kazakhstan kota gersang. <laughs> Ternyata Kazakhstan ini uh, tetanggaan sana Uzbekistan. Turkmenistan, Kiristan, setan gitu. Kenapa tantan gitu? Kita cerot aja. Ya. Oke, okay, cerot ya kan? Cerot di Kazakhstan ya kan? Siapa tahu langsung ke rumah Dayana. <laughs> Kita cerot aja. Ya. Cerot. cerot di dimanakah kita ini di dimana nih cok ini jalan mau ke Cipete nih cok <tuh> lihat situ, gedung wali kota udah gitu ya enggak eh secantik Dayana nggak mungkin dong rumahnya bisa empat gini nggak mungkin ya nggak mungkin ini bukan rumah kayaknya kok kita lain kita cari aja kita mencoba mencari lagi di manakah rumah Dayana si cantik molek bahenal Dayana kita cerot di mana aja lah ya. Siapa tahu Google tahu ya. <guluh> Google tahu kan kita mau kemana ya. Kita coba cerot di sini cerot. Cerot. Cerot ke mana Kakak? Cerot. Cerot. cerot Kenapa di atas gunung? Enggak mungkin dong ya. Enggak mungkin dayana berasal dari batu ya. Apa Dayana orang, orang batu? <laughs> Tapi kita jangan pantang menyerah ya kan? Karena di Google Earth ini ada icon ini, I'm feeling lucky ya kan? I'm feeling lucky. Ya, siapa tahu kan? Dengan kita menekan I'm feeling lucky, kita merenap keberuntungan. Ya. Kita langsung diarahkan Google Earth langsung ke rumah Dayana ya. <laughs> Kita coba aja ceret di mana kan? Di mana? Duh, kok berbeda? di mana, Cok? Dayana orang Kamerun. Oke, okay. sayang-sayang Dayana. I'm coming for you, cerut. Enggak ini di Kamerun. Ini lapangan apa nih? Lapangan di sepak bola deh. <tik> Saya capek mencari rumahmu, Dayana. Kita gagal di episode kali ini, bro. Tapi, jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya. Mungkin kita mencari informasi lebih banyak tentang di mana rumah Dayana, ya kan? <tik> Jadi, tonton terus konten review bumi. Kita akan mencari, benar-benar mencari rumah Dayana, oke? Okay? See you next time.